Alhamdulillah untuk sampai saat ini Progres demi progres sudah terselesaikan Pekerjaan sampai saat ini Alhamdulillah sudah selesai Dan dengan adanya pembangkit listrik mikrohidro ini Yang diselenggarakan oleh Tim Badan wakaf Al-Quran ini Alhamdulillah masyarakat dan sekitar santren Alhamdulillah sudah menikmati hasil dari mikrohidro tersebut